Yum. Sayang Sayang Maaf ya, kamu jadi lama nunggu. Eh, enggak apa-apa ya. Udah biasa kok. Ya udah, yuk. Emang kita mau kemana? Ih, sayang. Ya udah, Yuk. yuk. kamu mau makan apa yang aku minum aja yang mas minuman dua mas, mas mbak. ya. sayang aku hmm? mau nanya sesuatu boleh nggak ya bolehlah jangankan nanya yang nomor juga boleh iya aku tuh serius semuanya kamu mau nanya apa sih yang kamu benar mau seriusin aku kan Ya, bener lah. Kamu nggak bohong kan? <tuk> Emang kenapa sih? Kamu kok nanyanya gitu ya? Aku takut aja. Nanti ujung-ujungnya kamu ninggalin aku nih. dengerin ya, kamu tuh nggak usah mikir yang nggak-enggak. Udah diminum dulu aja. Udah, yuk, jangan lagi. Mas. Terima kasih. Ya, sama-sama. kenapa kamu gak bikin apa-apa Os berarti kan dari tadi kamu ngelamun terus loh cuma kepikiran terus aja Os udah lama kita gak pernah kumpul bareng iya sih cek udah lama kita gak bercandaan sama dia kira-kira lagi ngapain dia ya Os ya gak tau bro ya semoga aja sih dia sehat-sehat aja minum Os iya Akhir-akhir ini nomor dia tuh nggak pernah aktif los Apa dia pulang kampung ya Cek? Gak mungkin lah dia pulang kampung Pasti ngabarin kita dia mah kalau pulang kampung Nanti kita main ke tempat terus yuk Ayo aja, jam berapa? Diminum dulu lah ini Iyalah. Habiskan dulu ya Iya yeah. Kita sampai sini dulu, ya? Ayo, kita lihat tuh pemandangan. Uh. Eh, bentar ya, Yang. Aku mau cari minuman dulu. Iya, jangan lama-lama ya, Yang. Eh, siap. Biasi, Yang. ya Ayang, mana, Yang mana, ya Kok lama sih? Ih, apa ini? Tolong! saya rasain juk tulung loh, Bakar nih. mana? Tolong, mas, tolong! Ada apa, Mbak? Ini, wah lah ular toh, Mbak? Ada Mbak, nggak ada Mbak? makasih ya mas iya mbak woi apa apain pacar saya ha? apain? mentang-mentang dia sendirian selenaknya so, aja kamu enggak mas, saya cuma alasan banyak, banyak alasan kamu, sini kamu? siang udah ya kamu dihen di sini sini kamu kamu mau apa? mau deketin pacar aku? ngaca dong kamu itu siapa? enggak mas saya nggak ngapa-ngapain udah penampilan kayak orang miskin Berani-beraninya kamu gangguin pacar saya? Saya memang orang miskin, Mas. Kenapa aku punya harga diri? Ah, cerewet banget kamu. Oh, Bos. Ada apa ini saya tuh ribut-ribut? Eh, kayaknya harus loh. Ayo, Ayo cepat ke sana. Mas, Mas, Mas, udah Mas, ini teman aku, Mas. Jangan gitu, Mas. Oh, ini teman kamu. Pantesan enggak jelas. Kasih tahu tuh teman kamu. Jadi orang miskin tuh jangan berlaku. Gak Bro sabar Bro. Bisa ya